Selamat pagi guys. di video kali ini membuat pakan ternak fermentasi. Untuk bahan-bahan masih mau dipersiapkan, diantaranya bekatul, terus piten, kacang, kulit kacang, dan lain sebagainya. Bye. <laughs> langkah selanjutnya yaitu mencampurkan semua bahan-bahan yang sudah dipersiapkan, diantaranya ya yaitu kangkung kering yang sudah dislemp, dan juga kasut deli dan tidak kalah penting ataupun yang harus dipersiapkan yaitu empat empat adalah bahan ataupun cairan untuk membuat fermentasi dari jadi empat ini adalah yang terbuat dari segala macam yang sudah difermentasi selama 14 hari empat itu adalah uh, susu tetes terus ampas tahu dan lain sebagainya sudah yang sudah difermentasi selama 14 belas hari nah, ini adalah proses pencampuran semua bahan maksudnya semuanya bahannya sudah dikejar, sudah dicampur di di atas itu tadi, Titan dan lain sebagainya nantinya dibiarkan selama beberapa menit. Setelah itu, dicampur ulang dan dimasukkan ke dalam tong. Jangan lupa ikuti terus proses ini hingga selesai agar semuanya bisa paham dan bisa mempraktekkan di rumah. Oke, selamat melanjutkan video ini. Selanjutnya yaitu mencampurkan empat huruf, empat dan uh, titan. titan empat, hey. eh? iya kasut delay lor. kasut empat, empat, <laughs> kasut empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, Apa wih? Gue nginggok di pangan Anu marah nih Campur kasut Di lebar Angka selanjutnya yaitu Mencampurkan kasut delete dan M4 ke Oh ini lor kisah sambatane lor Oke kisah sambatane awalnya lemu-lemu kampret pernah nasi ini ini adalah proses pencampuran M4 yang sudah dicampur. bahan sama fermentasi. semuanya bahan ataupun empat yang dicampur tadi ditabur di atas kaso delay di, di atas semuanya bahan. Kalau sudah merata nanti didiamkan beberapa saat dan dicampur kembali. Kalau sudah merata semuanya kasut b dan bahan-bahan yang tadi sudah dicampur dengan rata, nanti diulang kembali, diulang satu kali lagi dicampur. Setelah dicampur nanti dimasukkan dalam tong. Dimasukkan semua dalam tong kita bacai. Ah, aduh, betul-betul penuh dan padat diam nanti setelah penuh dalam satu tong diikat dan disimpan untuk dua tiga hari lalu bisa diambilkan ke, ke kambing Angka yang terakhir ini lur, terakhir ya adalah menyimpan uh, semua yang sudah dicampur tadi ke dalam tong, ya kurang lebih tiga hari lah. Sebetulnya ini langsung bisa dipakai, cuman agar semuanya tercampur dari bahan-bahan yang sudah di Campur tadi di minimal disimpan selama tiga hari. Hmm? Nah, kalau air di terkidak lempar, nih yang sudah tercampur di terkidak, kamu enggak Ya muka, batalisanan Orang orang. Jika semua sudah dicampur dan nanti dimasukkan dalam. Ini adalah proses dimasukkannya dalam tong dan diinjak-injak. Kalau bisa dimaksimalkan agar padat untuk mengirit tempat. Mengitukake oh, telur ini adalah proses terakhir sudah disimpan lima tiga hari tiga hari bisa dikasih makan sama kambing jadi berapa? Jiro Lupati mo lima lima tong untuk campuran seperti yang sudah diaplikasikan tadi nanti untuk berapa kilo berapa kilo nah saya tulis di deskripsi oke jangan lupa like dan subscribe Kai, sampai taneis pada isoh ke armadangan. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.